Botolnya datang ke Mister itu udah nggak seperti mobil, ya. Kalau kita road dalam ini pasti nggak akan bisa, karena ruang lingkupnya Suzuki ini kecil dan bos Untuk kali ini, kita kedatangan Suzuki Jemi RC80, ini punya komedian. Yang terkenal ya Mungkin kalian tahu lah ya ini seorang pelawak Yang trik bos Komedian Adalah punya Om Indro Karena beberapa kendaraan beliau tuh Sudah kita pasang di Maestro semua Ada tekel Maestro kita kerjakan interiornya Oke Mungkin kalian penasaran ya Hasil karya Maestro Kita lihat hasil dalamnya seperti apa go Oke pemirsa, Suzuki Jimny sebetulnya datang ke Maestro itu udah nggak seperti mobil ya. Ini jok originalnya kecil, Nah Supaya nyaman kita ganti jok Avanza. Kalau jok Avanza itu kan besar. Kalau kita taruh dalam ini pasti nggak akan bisa karena ruang lingkupnya Suzuki ini kecil lah. Untuk mengantisipasi itu kita potong, nah, tengahnya saya potong dikecilkan supaya uh, antara interior ini bisa masuk seperti itu lanjut harus bikin kaki juga jelas supaya uh, kuat dan nyaman duduknya Oh ternyata enak-enak kalian mungkin penasaran katanya bisa maju mundur nah ini coba ya kita ya nah, bisa maju mundur kan nah bisa maju mundur nah untuk reclining supaya kita misalnya capek untuk berkendara disandarin wow seperti ini enak bersandar jadi ternyata mobil tua kalau kita dandanin retorasi jadi keren seperti ini Sesuai dengan permintaan yang dia mobil, karena nih bodi mobilnya itu warna putih, ya, menyesuaikan. Untuk plafon dikasih warna dot putih, ini pakai produk Camaro ya, MBT Camaro. Lanjut untuk di jok, sama menyesuaikan juga dikasih warna putih, tapi yang polos biasa. Bagian tengah dikasih Camaro warna hitam. Begitu jadi, matching dengan warna bodi, warna plafon, jadi kelihatan keren banget. Jadi pemirsa yang punya Jimmy lama, Atana lama, ya, jangan ragu pakai produk MB Tech, jadi adem seperti ini. MB Tech is the best.